konten saya ini kali ialah Unboxing ini 3XS ya. Hand Gimbal contohnya turn your smartphone into movie making machine dia bilang so 3XS Hand Gimbal oke okay, sama sih ini oke okay. so kita sekarang buka lah Poco Satu Cina In uh, English So inilah okay. So dia dah ikut ni Nak tripod Sama so, ni charger pasang sini Oke okay. A few moments later Handphone sudah pasang So, sudah kita kasih stable ya. Ini karena stable lagi nih Bukan dia pasang terus beli pakai Nah, kok Mau guna ini nah Nope, untuk kasih stable dia lah Kasih dia balance Dia balance, nampak kah? Balance okay. Yang ini dia memang Ini memang betul sudahlah lah Dia mesti mau tengok sebelah bawah Oke, okay. so kita try on dia Wow tidak sabar le like, mau coba ini besok Oke okay. so ini kita try. Ini memang recommended untuk youtuber lah youtuber yang rakam menggunakan smartphone Oke okay. harga pun tidak jual mahal sangat tidak pun sampai 300